Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar spesial terbaru dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian beredar untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita mampir sebelumnya persahabatnya keunggahan Papa Bilar saat menggendong Abang Fatih Dan di situ ada kalimat komentar dari Bunda Lesti dengan mengatakan sayangnya Bunda Aduh Masya Allah banget ya sayangnya Bunda kata Bunda Lesti Dan ternyata gercep banget nih Papa Bilar menjawab komentar dari Bunda Lesti Dengan mengatakan yang mana yang gendong Apa yang digendong Aduh masyaallah banget ya Dan jawaban komentar pun diberikan dari sahabat Leslar Salah satunya dari mama Underskor Leslar underscore 123 Dua-duanya sayang bunda Papa jangan pundung-mulu ya Katanya itu persahabat Aduh Masya Allah Bilarma suka bercanda Tapi itulah cinta yang terlalu besar ke istri sih sebenarnya hmm, Masya Allah Sehat selalu ya Leslar gue Love you kata itu persahabat ya, Masya Allah luar biasa Intinya persahabat ya, tentunya Papa Bilar ini tidak pernah gengsi untuk selalu menunjukkan rasa cemburunya Ini sih luar biasa Momen ini pun persahabat ya, kita lihat diunggah kembali oleh akun Maya Anuska Lesti Bilar Leslar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Intinya salut ke sosok Rizky Bilar yang tidak pernah gengsi Menunjukkan rasa cemburunya ke istri, Masya Allah, dimanapun dan kapanpun salut. Cinta dan ketulusan itu nyata ya Bi terlalu mencintai istri sih jatuhnya. Hmm, Masya Allah, Lesi Kejora, sehat selalu ya Biriski Bilar Semoga selalu sukses dan tetap berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi Semangat laki baik, papa baik, suami the best Wow, Masya Allah, kita bangga juga nih persahabat ya Ini yang dinamakan cinta sejati Leslar Semoga rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia Amin Berikutnya juga persahabat, kita simak nih vitamin bahagia Walaupun vitaminnya lepas ya vitamin lama tetap kita merasakan kebahagiaan yang tentunya kita rasakan dengan melihat video Papa Bilar sedang di make up, masya allah pasti warga kurang tahu nih ini momen kapan dan tentunya dimana terlihat Papa Bilar lagi di make up persahabat ya, oleh Hilga make up mudah-mudahan kejutan spesial kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ada info dari Leslar Entertainment. Vlog terbaru akan diunggah sore hari ini, persahabat, sambil menemani ngabuburit kalian. Akan disuguhkan vitamin bahagia dari Lesti Narski Bilar. Kalian spesial banget nih, Papa Bilar membajak dapur Bunda Lesti. Wow, begini nih tanggapan Lesti nih, persahabat, yang dijamin baper. Sama-sama kita support dan dukung yang terbaik nih, persahabatnya untuk karya idola kesenggan kita dan karya tim Leslar Entertainment. Dan berikutnya persahabat ada info penting juga untuk warga Konoha ini langsung dari Indosier. Kita simak di laman akun Instagram Indosier yang mengunggah video mini series Kulevas dengan ikhlas nih Ya Kita simak di info kalimat yang diposting oleh Indosier. Jangan lupa ya hari ini kita nonton bareng Kulofas Dengan Ikhlas episode 6 tanggal 28 April pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di live streaming TikTok Indosiar Tuh persahabat, bakal tayang nih hari ini juga jam 3 sore Miniseries Kulofas Dengan Ikhlas episode ke-6 Jangan sampai lupa nonton di live streaming TikTok Indosiar persahabat ya Aduh ini sih cute banget, makin gak sabar juga Menantikan miniseries terbaru Idola kesayangan kita di Indosiar. Bayang sekali juga persahabat Komentar dan tanggapan Serta respon yang diberikan oleh Leslar yakni Dari akun Instagram Suni.pak.5836 Mengatakan Aku sangat berharap Leslar ada New miniseries tayang di TV Kesayangan Indosiar. Tuh Berharap banget ya warga Konoha Menantikan miniseries terbaru Dari Lesti dan Bilar Berikutnya juga bersahabat ada komentar dari akun Sri Hayunanda Mengatakan Min ada ini lagi Min sekarang ada Abang Leslar keluarga bahagia atau spesial ya karena sekarang sudah ada Abang Fatih Pasti lebih seru Yuk sama-sama kita dukung Sama-sama kita support yang terbaik Mudah-mudahan ada kejutan baru yang kita dapatkan Dari Indosiar Ibu Sibi, dan Lesti Bilar Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya